I swear, lebih sesuai, apa yang diikut, apa yang diikut, kira-kira. sensasional. Halo, guys. Welcome back, welcome back, ya eh, kan, bersama gue, gigi kue. Good morning, tetapi berarti kalau di sini pagi ya, gue gak tau di sana di mana. Uh, pagi atau siang atau malam. Gue lagi main di The Host, rumah anjing. Kalau gak tau orang-orang ya. Oke kembali lagi bersama gue Gigi di ya, disini, jangan lupa like dan komen di bawah tombolan caget gitu bawah ini Dan gue lagi main di panen 138 dengan konderafrenz pas sotter, tanya 2 ya sayangnya Jangan lupa ya, Be, kita kasih dulu spin cepatnya Oh spin turbo nya jadi spin turbo nya 10 oke okay, nice Sabret, jubret, jubret, jubret, jubret, jubret Kita lihat dulu guys Beuh dilewatin terus, oke okay. Duit gue cuma bawahnya 1 juta doang ya Bebe, kita langsung beli spin aja 1 juta duitku tinggal dua ribu ya kan duit uh, depo air eh, uang modal gua tuh nggak nyampe 2 juta kan nah, depo sih, sama, sama depo ya kita pilih stick wheelnya tujuh oke nice bedu oh, kosong anak kosong an itu kan anjing ya jadi gua kayak mau ngomong anjing tuh kayak gimana gitu ayo angkat anjing gak apa ya hal -hal ini mau nyanyi, kalau mau asal, ini ngomongin kalau gue asal kami ngomong anjing wow sensasional gokil gokil gokil gokil gokil gokil gokil sorry guys rambut berat -at -at, gue berantakan karena bulunya banget ya guys ber uh, gokil gokil gokil gokil dapet sensasional modal gue cuma satu juta Eh, uh, gokil mau lebih parah ber uh, rambut gue tuh kayak orang yang tuh belum belum berus. Pokoknya, weh, dapet nice lagi, brody, brody, brody and sister. Guys, buat yang udah nge-like dan share, semoga kalian sehat semua. Sensei Shona, gila, gila, gila, gila. Uh, gila gak sesungguhnya banget, gak sih Sensei Sensasional banget, gila weh. Modal dapet cuma satu juta, dan gue membeli skin harganya satu juta, guys. Langsung dapet, guys. Awo, awo, awo, awo, sampai dewa juga. Awo. Guling gak sih? Guling dong. di mana sih? Dipanen satu 138 dong tentunya dong. Karena emang anggong gue dengan aja main rambut. Karena rambut gue lagi gak beres juga kan. Dapat 3 juta bro nih. Apalagi Capek kalau bukan dipanen satu 138 dengan menggunakan kode bulanan pas pas ya sayang. Pengen dua jangan lupa. Oke nice. Puter-puter -puter lagi, puter-puter, puter-puter. Wih dapet bonus, bonus oh, lagi Beuh, langsung kan. Jebret, jebret, kita pilih judulnya tujuh aja spin gratis, -nya. tuh usah banyak, -banyak. Oke, okay. oh, aduh, kolongnya tuh, Kolong, kolongnya kolong Kosong, itu, kolongnya kosong Aduh, angkat dong, perkalian dua, dua kolongnya Duanya lagi dong, kolongnya lagi duanya Oke, okay, nice sama lagi, b, Be, cakep, perkalian dua, perkalian dua nya dapet, oke, okay, baru se 40 ribu, guys, tadi gua ngomong satu juta luang, jangan lupa di like, and share, and comment di bawah tombol loncengnya berani, dan kalau mau gabung di BOP bisa aja di pas 88, tentunya harus menggunakan kode referral dan harus pakai barang terdetek, dari itu habis bisa kayak bang mandiri, BCA dan lain-lain, jangan pakai alas karena kalau, nil -nil. kalau misalnya, misalnya ada ribet atau super kapis ya. Oke, okay, nice, diputer terus Luh, harganya. Gua dan di, Udah di-quot ya, 3 juta tiga juta lebih tadi. tadi Uish, video Duh, kalian wilayah kosong lagi, guys Kita lihat dulu, guys Puter-puter Brody, brody, jangan lupa jaga kesehatan Jangan lupa makan, jangan lupa, lupa vitamin Semoga kalian, jangan Kita membeli sepuluh Ini harganya udah cukup Harganya sepuluh, harganya sepuluh Kita sama dokus, juta, ya, Kita lihat terus sama dokter ngomong guys, oke okay, nice, sefinal tujuh, diputar putar putar terus, terus diputar putar, oh perkalian kali dua nya ada kok oh, kosong ya guys, aduh perkalian tiga dong lima dong jangan dua mulu dong, wes dapat naik nggak ada satu jam udah jackpot pasti udah bisa mansvin udah bisa make ud kan ya wah sebenarnya apa kapan lagi nice berapa nih saya paksa naga? wuhh 1 juta brodi 1 juta weh gila weh berkalian 2 nya dong lagi dong 2 2 be. 1 ,5 juta pengalima guys kita lihat dulu guys Modal gue tadi cuma 1 juta ya sayangnya kita spin cepat 10 dulu Modal gue cuma 1 juta dan gue membeli spin dengan harga-harga jet -harga 3 juta lebih dan airang gue membeli spin lagi dengan harga 1 juta dan duit gue ya tinggal 3,8 tadi ya. Berarti gue jebol hampir 1,7 tadi ya guys. Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe juga tombol loncengnya di bawah ini. Terus kalau mau gabung di panen 3,8 bisa banget dengan menggunakan kode ada itu pas water, pas water tangnya tuh dua. Jangan lupa ya guys. Harus pakai bank yang terdetek dengan apa sih? Dengan KBC, BRI, Gak boleh pakai Ewa karena gugur. Ntar ada sribet atau gugur misalnya. Jangan lupa jaga kesehatan guys. nya, vitaminnya diminum terus. Kita lagi main di The Host. Tentunya go.